Tolong. Assalamualaikum Cuda Minah. Waalaikumsalam apa aku? Pio, Pio. Sepi saja ini warung Cuda Minah ya? Ya beginilah aku. Selama musim corona mereka belanja langsung pulang. Tolong beri saya kopi panas manis semanis Cuda Minah ya? Ah apa aku bisa aja? Kor apa itu?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 Sepertinya ada yang minta-minta tolong Waduh suara apa itu? Orang minta tolong sudah damina ya? Tolong, tolong! Tolong! Tolong! Eh Nek Majid, ada apa Nek? Ah ah ah ah ada pocong Di mana Nek? pocong? Di di di, di situ Tuh ada, ada pocong pakai masker lompat lompat Ah Nek Majid ada-ada saja Masa pocong pakai masker? Betul, saya lihat dua pocong pakai masker Lewat, lompat, lompat Di jalan, ha, hampir saya tabrak itu pocong. Memangnya pocong takut sama corona? Yang jelas Nek Majid itu keluar rumah enggak pakai masker. Jadi disammen oleh hantu pocong. Udah Nek Majid, duduk sini dulu. Jarak lebih 1 meter ya dengan saya. Nek Majid, makanya kalau keluar rumah ya keluar saat penting-penting saja. Jangan lupa pakai masker. Seperti inilah orang yang add antena. Jangankan saya, wali kota Luk Semawai, Tengku Swaidi Yahya sahaja mengedet batang kura baga pertimbang orang yang add antena seperti kek majid ini. Dibilang baik-baik, enggak -baik, dihiraukan. Diambil ketegasan, malah balik bilang dan ngomong wali kota luksmawai kejam sama rakyatnya semua ketegasan wali kota luksmawai tengkusuwaidi yahya adalah untuk kepentingan rakyatnya semua jangan suka berburuk sangka lah tapi masalahnya bukan itu pak akob memangnya ada masalah lain nek majid maksud saya kereta saya masih tergeretak di tengah dalam.. semani saya untuk mengambilnya pak.. Apu. ayo.. mari Ne tapi Ne Majid pakai Master dulu ya. saya juga ingin melihat hantu pocong pakai masker. apa betul itu? ayo.. Ne Majid.. Tumben Saudah tidak dikawal sama abunya yang galak itu. Godain ah. Saudah, Saudah. Aduh du. Bunga dalam desa. Hai Dek Saudah. Eh Tengku. Lagi kukuran buah kelapa ya. Jalan-jalan keluar yo Dek Saudah. Mana masker, kenapa tidak dipakai Bahaya itu Tengku Prak Aduh Dek Saudah Masker itu kan buat mereka yang takut pada virus Corona Tengku Prak tidak takut Dengan yang begitu-begituan Dek Hai. Nanti Tengkupra bisa terjangkit virus Corona Selain menyusahkan diri sendiri Juga bisa menyusahkan orang lain Ah Dek Saudah Saya tidak takut sama virus Corona Saya lebih takut ikut sama Tuhan kalau sama saya takut tidak nih, kukuran jalan inti ke kuburan sendiri jangan ajak-ajak orang dasar manusia berugi Aduh. wow, wow, wow, wow, wow ah Di negara yang masyarakatnya bersifat perilaku tahan aturan, disiplin dan beragama tentu memiliki tameng yang sulit diterobos oleh virus corona milik negara luar. Mari buktikan bahwa kita masyarakat Aceh memiliki perilaku sifat demikian Hingga virus corona hanya namanya saja yang kita kenal. Weh ma'asan, pelan pelanlah sedikit kalau jalan. Tengkulku rasanya mau copot ini Capek kali aku lompat-lompat begini terus Jadi hantu, ia memang harus jalannya begitu Jalani saja tidak boleh ngeluh seperti manusia Kita ini hantu poncong tengku pra. Ente sudah biasa puluhan tahun jadi hantu Aneh kan baru dua malam jadi hantu Wajarlah kalau aneh mengeluh Mengapa ente mau jadi hantu pocong? mengapa tidak pilih jadi pampir saja aneh ini berasal dari keluarga indonesia tinggal di lingkungan warga aceh jadi yang aneh pilih jadi pocong saja lah kalau jadi pampir itu kan produk Cina aneh suka yang lokal saja made in indonesia begitulah Cina itu kan penemu pencipta teknologi virus corona aneh takut menjadi pembawa virus corona ente bilang takut, tapi ente jadi pocong kan karena virus corona itu kan sewaktu aneh masih jadi manusia setelah jadi hantu, Ane baru takut dengan virus corona aneh mati bukan karena tertular virus corona tetapi Ane mati karena kena gelungku yang dilempar oleh ayah si dek sauda gara-gara Ane tidak pakai masker matilah Ane, mengerti? oh begitu ya tengku Bra. Jadi bodoh benar manusia itu ya, po Kita saja yang pocong takut dengan corona. Manusia, manusia bodoh benar ente. Nanti jadi pocong seperti kita ini baru tahu rasa ente. Heh, deh. Betul yang ente ngomong mahsan. Dalam situasi darurat begini, kita saja yang pocong pakai masker, kok manusia tidak pakai masker? <laughs> sewaktu saya jadi manusia. Padahal pemerintah sampai dengan wali kota-kota Luksebawet, Tengku Swaidi Yahya, wanti-wanti menghimbau kepada masyarakatnya untuk menghindari virus corona dengan berbagai cara agar bisa memutuskan mata rantai penularan virus corona itu. Tapi dasar saya sebagai manusia waktu itu tidak berpikir secara manusia. Akhirnya terpilihlah saya jadi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 sehingga virus Corona hanya namanya saja yang kita kenal Weh Tenggu, pernah pegangnya?